Kemarin, engkau masih ada di sini bersamaku, menikmati rasa ini. Harap semua takkan pernah berakhir bersamamu bersamamu kemarin dunia terlihat sangat